Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Kejora dan Abang L Para sahabat ya tentunya Abang Bin akan selalu kamu info-info terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora Yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk terus mendukungnya para sahabat dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya ya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari idola kesayangan kita Lesti Kejora dan Baby L Untuk mengawali perjumpaan kita persahabat ya di Zimak nih ada momen yang bikin kita nangis juga bersahabat ya Saat melihat Bunda Inul di acara Rumah Idaman Antv, Ini tangisnya pecah banget saat menanggapi kasus Bunda Lesti Kejora Masya Allah terharu dan pasti kita juga ikut menangis banget ya Melihat berita rumah tangga Bunda Lesi Kejora ya, yang saat ini lagi viral-viralnya disimak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun rumah idaman antv Bunda Inul tidak bisa menahan tangisnya saat tanggapi kasus Lesi Kejora di live rumah idaman nih bonsai, begitu terharunya ya Bunda semoga kasus Lesi segera terselesaikan ya Besti bonsai. terus-terus saksikan nih rumah idaman yuk, Allah mudah-mudahan untuk kasus ini secepatnya bisa terselesaikan, amin Dan tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun MRS.EK Hasan mengatakan Hashtag Stand for Lesti Gak nyangka sama Bilar, bisa setega itu dia dengan istri dan ibu dari Alfati. Memang semua orang tidak menyangka banget bersahabat dia ya, dengan sosok Rizky Bilar dan untuk berikutnya juga persahabat ya dari akun Instagram Yanti Pinky mengatakan di kalimat komentar Karena Bunda Inu udah anggap Lesti anaknya Dan sebelum nikah Bunda udah wanti-wanti bilar Jangan sampai mukul Lesti Dan Bunda Inul sangat ngasih wejangan itu sampai nangis terseduh-seduh Kita juga persahabat ya tentunya ikut sedih, ikut terharu saat mendengar berita bahwa Bunda Lesti harus tentunya mendapat perlakuan kekerasan dari seorang Rizky Bilar. Berikutnya juga persahabat dia ya kita lihat nih ada kabar yang terdapatkan langsung dari pengacara Bunda Lesti. Bapak Sandy Arifin Persabedia ya, dia mengabarkan bahwa betul sekali untuk Bunda Lesti emang lagi dirawat. Mudah-mudahan cepat sembuh untuk Bunda Lesti. Kita selalu mendoakan yang terbaik. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun pecintaan skorlesli.fatih. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Sudah terbukti ya kalau dede sedang sakit dan dalam perawatan. Jadi apapun yang saya informasikan di awal Insyaallah valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan lagi ada yang bilang, share-nya siapa? Terus malah ada yang bilang menggiring opini bla bla bla. Kita admin gak sekotor itu sayang. Tuh ya, ini ingat. Dan tentunya juga persahabat ya bayang sekali tanggapan komentar yang diberikan dari Novia Reza sembilan. Syafa buat bunda lesti sayang dan juga semoga abang El sehat selalu amin. Mudah-mudahan bunda lesti selalu diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan persahabat ya kita sebagai fans sejati yang selalu mensupport Lesti kejora selalu mendoakan yang terbaik dan berikutnya persahabat nih juga ini ada potret dari Raffika Hakania persahabat ya, ini salah satu kru Indosiar mengunggah foto bareng Bunda Lesti, ada sebuah kalimat juga, kuat, sayang kuat, wow, Masya Allah banget ya, banyak yang mensupport banyak yang menguatkan Bunda Lesti terharu dengan pasnya kita juga merasa bahagia karena di luar sana memang banyak sekali orang-orang baik yang mendoakan untuk bunda lesti kejora. Dan selanjutnya bersama di simak juga ini ada tentunya postingan dari Elfad 21. Ada sebuah kalimat fati anak kesayangan bunda kesayangan semua orang di negeri Konoha anak kuat akan hebat insya Allah semua sakit terlebur. Dengan segala nikmat di masa mendatang, segala cobaan menjadi hikmah di masa depan, amin mudah-mudahan Abang L dewasa nanti bisa menjadi anak yang hebat dan bisa membanggakan tentunya Bunda Lesti Kejora, amin. Kita masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti Kejora dan BBL. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.